Welcome back to my channel, buat yang baru bergabung salam kenal semuanya Aku Tresnani, uh, hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial nih Youtuber favorit aku, Mbak Anandara Marta Hari ini kita akan ngobrol secara santai dan ringan Ngebahas tentang perjalanan spiritual awakening, ciri-cirinya Suka duka menjadi coach, suka duka menjadi content creator Dan keajaiban LOA, Law of Attraction Let's get started! Ya ampun akhirnya kananda. Kita Hai, uh, bertemu teman -teman. juga nih. tenang banget. Kan tahu enggak, ya. Udah banyak yang nunggu lo kananda nih. Ah, nunggu apa sih? <laughs> nunggu kita ngobrol nih Kak. Oke. Okay. Oh, iya. uh, sebelum kita mulai kananda coba perkenalkan <laughs> diri kananda nih. Siapa? Kecahariannya ngapain? Saya Ananda Ramanta. Itu nama pena dan nama publik ya. Saya coach uh, dengan berbagai certified coachnya. Aku juga reading tarot, aku juga uh, healing dan aku lebih kepada pembimbing spiritual. Loak juga. Mantap. Gitu stress. Banyak ya? juga ya sama ya. matrasnya. Oh sekarang. banyak banget nih Kak <gitu Nanda. <juga>. Ya. <guluh> <guluh> Boleh nggak nih Kak Nanda cerita <tuh> perjalanan spiritual awakening tuh? Ciri-cirinya gimana? <tuh> dan apa yang Kak Nanda lakukan waktu itu? Jadi justru aku tuh bukan spiritual awakening dulu baru tahu trik law of attraction. Sebaliknya aku belajar dulu apa namanya law of attraction dari si buku The Secret baru aku saat menjalani itu tiga tahun kemudian awaken. Awaken ini karena untuk nyembuhin lupus berarti aku harus menetralisir penyebabnya. Kan? Nah itu mulai masuk ke psikologi, aku belajar psikologi, aku belajar healing dan tiba-tiba badan ini otomatis melakukan sesuatu semakin bersih, semakin bersih keluar tuh trauma dihadepin lah dinetralisir sampai akhirnya bisa lama-lama healing, lama-lama healing dan spiritual awakening itu tanpa sadar ngikutin karena spiritual awakening itu sebenarnya pembersihan sih hmm. pembersihan dari pattern buruk diri sendiri, keluarga dan aku pasti punya pattern buruk banget sampai bisa jadi lupus gitu oke okay itu yang aku temukan, semakin sadar pas low of attraction, ada trik tertentu yang gak berhasil buat aku buat orang berhasil berarti aku harus kenal diri aku nih, powernya apa nih begitu kenal power dan semakin mengasah di situ kebuka yang namanya karir impian bagi masyarakat harus punya mobil seperti ini rumahnya harus mansion gini-gini, baru lu bisa happy, enggak kita waktu spiritual awakening, nemuin happiness kita tuh mana dan sometimes, simple kok gitu ternyata jadinya. jadi spiritual bener, awakening bener. sama lawak itu sebenarnya sejajar. sejajar biasanya ada panggilan dulu ya dengan menyadari uh -uh. aku pengen lebih, aku pengen lebih, aku pasti bisa itu sebenarnya spiritual awakening karena dia udah mulai mengenal potensi diri hmm. ya kan? Benar. lalu dia berusaha, dia buka jalan nanti ada titik tertentu kalau itu salah ya yang dia impikan salah, dia susah dapetin hmm. tapi ada titik tertentu dia mulai dapet, tapi dia gak bahagia Okay. nah itu spiritual awakeningnya harus lebih dalam lagi apa yang sebenarnya lo mau dan pahitnya di awakening itu memang ada trait-trait sifat-sifat kelakuan kita yang gak kita suka dan kita sering proyeksikan keluar kenapa mungkin beberapa orang ngomong eh, lu narsis, lu toxic dia tuh proyeksi Bener. potensi itu ada di dirinya haters gitu ya bener banget <laughs> aku lihat psikologi dari haters itu di awal mungkin agak risih ya risih-risih aduh apa sih kritik dulu ya, ya, ya. Ya. gak bisa ngasih saran membangun apa gitu kan uh -uh. kalau subscriber kan beda kalau mereka uh -uh. mengkritik mereka kasih solusi kan uh -uh. kalau yang cuma ngebenci itu paling nanti masuknya ke body shaming uh -uh. gitu ya kemana-mana uh -uh. gitu nah situlah aku tahu ini sebenarnya isunya bukan di aku di mereka tapi semakin kenceng waktu spiritual awakening Usia tiga tiga, mulai sensitif ngelihatnya low low dulu, mm -mm. dunia perdi menang dulu. Mm -mm. Tapi waktu aku kritis, aku ngelihatnya gades Dewi mm -mm. gitu ya, 2015. Mm -mm. Itu kosong tuh, mencari jati diri, bersenang senang karena kayak merayakan uh, abis menaklukkan lupus gitu ya. Mm -mm. Gak lama abis itu, aku 2018 mulai lihat yang bawah, karena proses awakeningnya lagi ngeliatin kegelapan diri kan, hmm. nah akhirnya disitu usah oh, terus banget sempet ke psikolog, ke psikiater, sorry okay. karena kok aku ngeliat yang aneh-aneh ya gitu, kayak apa tuh ke aneh anehnya kak? setan? <laughs> kalau setan mungkin udah gak takut ya jadi apa nih ya, <laughs> <laughs> takut <laughs> kalau yeah, yeah, yeah. miski yang gitu ya uh, kak poci gitu ya yeah, yeah, yeah. itu sebenarnya low vibe yang masih bisa bersahabat ya. oh, tidak yeah. terlalu mengajak Uh -uh. Tapi kalau yang D, bahkan di agama kita pun disebutkan kan ya, uh -uh. bahwa mereka cukup manipulatif dan semua. Jadi aku menghadapi itu pertama kali ya, yang aku ingat nih sambil cerita, uh, cerita. dulu ya, ya, ya, ya, flashback dulu ya sebelum aku jawab pertanyaan. Uh -uh. Itu kayak ada, aku lagi nongkrong di ruang TV tuaku jam 12 malam terus tiba-tiba tahu nggak sih kayak kita ada yang liatin kan suka ada perinding ya, ya, ya. ya boh ya gitu, uh -huh. paling ya maluk gitu gituan ya ngeliatinnya, uh -huh. nah, udah duduk gitu gue yang, gue diliatin kayaknya dari mana nih, uh -huh. ya, lantai dua gitu kan, nah, ah nggak ada, ada udah tidur, uh -huh. pas aku lihat ke kiri, kok gelap, di luar lampunya, lampu jalan gitu kok gelap ya, pas aku perhatiin <laughs> lagi, mulai ke bentuk tuh terus, aduh, set, hologram gitu ya, itu Uh, manusia kepalanya kerbau tanduk panjang matanya e merah ngeliatin aku tingginya tiga lantai dan aku di lantai dua makanya aku gini gitulah itu adalah pengalaman real pertama aku ngelihat dunia begitu dan langsung dikasih lihat yang seperti itu tapi di situ aku mulai lihat juga yang light ada ternyata kita semua punya malaikat penjaga, oh, iya. uh, leluhur yang menjaga kita, dan semua gitu. Dari perjalanan itu mulai anak-anak terus, mm -hmm. yang malaikat penjaga udah ngomong, Nanda, kamu punya misi nih, jiwa kamu ingin melakukan something nih, uh -uh. apa sih, <laughs> apa sih? Terus dia kasih lihat video tarot pertama, dan mulai muncul tuh banyak video-video lain, uh -uh. ketemu star girl, dan semuanya, Aku makin, ih kayaknya interest ya tarot Karena aku dari dulu benci banget sama tarot Nah tiba-tiba aku ada interest itu 10 tahun kemudian kan aneh ya? Nah disuruh beli satu oh, itu habis beli Bisa baca dong langsung Satu temen aku yang memang psikolog mm. <coughs> Aku baca dia penangis lagi <laughs> Karena aku bisa ngebuka something yang 20 tahun dia tutupin dari semua orang wow. Terus dia ngomong You are gifted Fuck lo bisa melogikakan sebuah energi yang nggak bisa dimengerti manusia. nerjemahin diagnosa ini apa? Lu pelajarin psikologi, coba jadi coach. Hmm. Karena, karena aku bilang, aku nggak interest untuk belajar psikologi. Gua nggak mau belajar lagi yang kayak kuliah gitu. Iya. Aku bilang, ya udah jadi coach atau konsultasi. Uh -uh. Aku coba, dan disitu bisikannya tiga bulan menekan untuk bisa bener-bener <tuh> publis di Youtube. Padahal itu waktu itu baru video motivasi self-healing. Tiba-tiba suara itu dan semuanya neken buat sana video tarot gitu. Buat, oh aku lawan tiga bulan. Karena gue gak pernah belajar tarot <laughs> seumur e -e. hidup. pernah kenapa tiba-tiba disuruh. E -e. Ya udah akhirnya aku rilis dua video satu hari itu. Dan untuk pertama kalinya dalam satu hari 10.000 view. Dan dengan orang-orang ngomong kok kok kakak. Aneh banget sih, gue yang milih kok resonate ya, kakak bisa tahu perjalanan hidup aku Aku yang, gue bisa kayak gini Pertama kali tuh kak, video pertama, pertama kali ya? subscribernya masih berapa tuh kak Nanda dulu? Seribu, seribu wow. untuk yang lupus doang Aku merinding loh uh -uh, Dan dalam uh, sebulan itu jadi sepuluh ribu subscribernya wow. Dan dalam setahun setengah, seratus ribu Berarti kalau kak Nanda pakai energi nih? Mm. lagi membacakan taurat buat klien tuh sehari maksimal berapa orang tuh? Uh, aku? Dulu aku pernah loh terus aku sempet Januari 2019 aku cuma se sempet 100 sebulan 100, 100 orang. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Dan aku, Dan aku belum tahu ya dengan jatah jatah yang harus aku sebenarnya kuotanya harus ketat gitu ya. Nah, aku uh. coba aja. Iya. Yeah, <laughs> yeah. Aku coba 100 sebulan uh, sakit dua bulan bu abis itu. <laughs> Tapi di selagi itu juga lagi banyak feedback sangat negatif dari okay. Youtube ya, haters bu. Aduh! Aku dikasih ayat-ayat. Aduh! Bener, bener, bener. bener dikasih ayat-ayat. <tuh> Karena aku juga pahamnya mereka kan didikannya seperti itu. Jadi untuk haters itu aku cuman harus memahami bahwa mereka membenci sesuatu itu sebenarnya refleksi. Dari ketidakbahagiaan diri mereka dan dari perjalanan mereka. Istilahnya di... Agama dan spiritual kan ada yang masih SD. <laughs> SMP, SMA, kuliah. Kalau yang sudah kuliah tingkat tinggi S3, udah nggak ngurus gitu lagi. Nah, hmm. Nih, Kak Nanda, nih teman-teman banyak yang nanya nih. Hmm. Ajaiban loa di hidup Kak Nanda yang tidak terlupakan? Nomor satu tadi udah lupus ya. Lupus. <coughs> uh, lupus itu nggak ada obat di dunia? Hmm. Belum. Nanti juga ada. Hmm -hmm. Uh, di sini kajaiban lupus ini, ini buat aku total remission which is itu sangat impossible secara medis oh. Total remission itu artinya tidak minum obat lupus lagi karena orang lupus itu harus minum semur hidup minimal 0,4 mg oh. dan aku dulu saking parahnya sudah 1000 mg per hari bukan 0,4 jadi ancur karena obat atau karena <laughs> sakit sih kalau aku dulu pilihannya oh. aku total remission di situ itu kajaiban terus ada mm, karir ini ya Mm -hmm. Ini bukan karir yang aku inginkan dulu, ya. tapi ternyata jiwaku idamkan dan butuhkan. Ini juga kejutan besar Hasil. karena ternyata power aku di energi. Mm -hmm. Makanya bisa buka banyak info gitu tanpa mm -hmm. bisa aku kendalikan. Mm -hmm. Terus kayak ngelua apapun tuh, aku pernah sampai kayak ngelua soulmate, mm -hmm. true love, mm -hmm. baru lakukan jam sebelas, jam 2 ketemu. Terus, makanya aku harus kontrol banget loh aku. Uh, udah sampai titik aku ngucap kejadian hari itu aku ngucap kejadian hari itu dan itu juga beriringan dengan semakin bersihnya hati manusia mm -hmm. ya, semakin bersih hati manusia semakin kita healing mau menghadapi kegelapan naturalisir mm -hmm. berubah jadi orang lebih baik istilahnya kalau kata teman-teman lightworker lidah api ngomong apapun bakar ngomong apapun kebakar naga kali ya mm -hmm. <laughs> gitu. uh -huh. aku udah sampai titik itu justru waktu kedatangan suami terakhir aku jadi agak ngerem karena hmm. kan ujungnya kan gak bagus ya Ujungnya ya. gak bagus jadi mulai Kayaknya hati-hati dia, lu udah siap belum sama jodoh hmm. Aku yakin Kaya? kamu juga banyak, terus. <laughs> <laughs> tapi kalau kan Anda teknik yang paling uh, powerful hmm. banget tuh yang diucap ya Pak? Atau cuma dibayangin di kepala gini? Uh, aku yang dari hati mintanya ya, Dari hati minta... Ah itu, cepet banget hmm. Hmm. Cepet banget itu kalau hmm. Beberapa orang kan scripting ada. atau pakai apa namanya fashion board, yeah. kalau aku bayangin dan mohon dalam hati, setulus tulusnya. Nah jangan salah, Loa juga akan ngebersihin diri kamu. Karena saat keinginan kamu datang, belum tentu itu yang kamu mau dan buat happy. Jadi yeah. itu kamu mikir apa yang buat happy? Berjadilah mm. pembersihan <laughs> diri. Jadi kan anda bisa nih ngeliat makhluk-makhluk mm. kayak spirit guide atau makhluk penjaga kayak apa ya pak sebutannya itu yang mm. menjaga kita gitu. Aduh kamu sebut aja seperti guardian angel ya. uh -uh. Cuma cara bakat aku itu bukan ngelihat di mata ya Kalau indigo uh -uh. begitu kan uh, Indigo tuh semua kebuka sih Banyak yang kebuka Telinga, mata, third uh -uh. Pengecap semua kebuka Kalau aku yang kebuka di otak uh -uh. Jadi aku ngeliatnya di kepala otak okay. Lebih ke hologram Liatnya yeah. gitu Kalau orang kan pluk gitu matanya yeah, Plak, yeah. Gitu, ya. Aku di kepala Makanya di awal aku sampai ke psikiater Karena aku pikir halusinasi Cuma, bedanya apa, clear itu halusinasi itu bukan kamu yang gerakin Mereka bisa gerak sendiri. Oh. <laughs> Dan kamu tiba-tiba bisa misahin diri kamu dari hmm. gambar tersebut. Hmm. Oh itu pelatihannya, istilahnya harus mengertinya tuh lama. lama. Karena memang tipis bedanya sama imajinasi. Perbedaan hmm. intuisi, yep. insting sama hmm. gut feeling. Inner knowing aja ya. Intuisi itu kekumpul dari perjalanan kita. <tuh> Dari kecil data-data simbol-simbol dunia <tuh> yang kita tangkap film pun iya buku iya orang seperti ini ujungnya akan begini itu intuisi nah pattern itu intuisi sudah pasti kebenaran di masa lalu makanya dia tertanam di data kita lambung sadar sampai jadi intuisi makanya kalau udah ada gelagat seperti ini biasanya kita udah ada insting eh, inst intuisi itu ya. kok kayaknya orang ini nggak baik ya gitu biasanya karena patternnya mirip sama dulu itu sama <tuh> seperti cinta pada pandangan pertama. Mm. Kalau kita sudah create idaman di dalam begitu ada orang yang mirip langsung bisa jatuh cinta di saat itu mm. so, kalau insting itu animal animal things ya di manusia yeah. ada kita butuh makan butuh seksual bla bla bla itu ya yeah. itu jadi tidak lebih ke otak mm. kalau insting itu lebih ke tubuh naluri tubuh ya mm -hmm. terus tadi apa gut feeling ya gut mm -hmm. feeling itu sebenarnya istilah aja sih Absolutely. karena yang aku tahu ya memang share terbanyak itu ada di gut juga mm. jadi otak dan gat itu banyak syarafnya and that's why kalau kita ada perasaan gak enak mulus uh -uh. gitu kan karena nyambung gitu uh -uh. dari otak ke situ dan kalau tegang uh -uh. maju panggung uh -uh. gitu kan uh -uh, mulus itu karena memang syarafnya banyak di situ untuk uh -uh. ini dan darah juga ya uh -uh. neuron neuronnya banyak itu uh -uh. sih yang aku tahu bedanya kak yang terakhir nih kak nasihat buat teman-teman di rumah yang sedang hmm. mengalami depresi dan spiritual awakening dari pengalaman aku memang butuh teman sharing. kok muncul pun untuk bantu karena aku udah diliatin ya dari 2018 jutaan yang akan mengalami spiritual awakening. Hmm. lama dari 2018 aku muncul 2020 kita mengalami kejadian global pandemi. Hmm. Di situ wow awakening banyak kan kehilangan kerjaan, pasangan hmm. atau siapapun kan di net hmm. kayak di riset sama Tuhan cari teman atau cari bantuan profesional untuk hmm. bisa ngatasin itu dan profesional kali ini agak unik karena tidak semua dokter akan mengerti ini ya, benar, beberapa psikiater kan udah weekend juga, jadi mereka akan mengerti, oh ini supranatural kasusnya bukan hmm. saya, tapi dia akan rekomen siapa gitu ya, kalau kasusnya supranatural, kamu cari healer supranatural, hmm. nanti juga kamu akan merasakan dia baik atau tidak untuk kamu saat ngerasain mood kamu makin tenang itu healer kamu, hmm. tapi kalau mood kamu malah berantakan di healing dia, dia bukan healer kamu Okay. Ya, emosi kamu bakal begini sama dia tapi di awal memang penyembuhan harus begini dulu kan kita nguras ya, coba lakukan journaling sendiri, tanyakan setiap kamu ngerasain depresi coba lihat ke belakang patternnya rel depresi ini karena apa mulai muncul pertama, apakah ini dari dulu, dari kecil apakah ini ada sesuatu yang mengingatkan kenapa sesuatu yang mengingatkan itu segitu menyakitinya udah mm -mm itu Sejak kapan kamu mulai merasakan itu gitu Jadi kita kayak ngebedah dari sendiri kayak uh, um. memang lebih baik konselor sih Karena gitu. <laughs> uh. semua orang mampu kan blind spotnya gede banget Kalau udah dalam kondisi depresi ya, hang out sama temen, keluar rumah Jangan ngubak situ tuh paling Paling awal untuk bisa bantu kita bangkit Dan good luck ya, disitu selfish Karena uh, mental health sekarang Bakal banyak banget Kondisi dunia seperti ini Kayak kebangkitan spiritual massal juga muncul Jangan judge dari kamu. Kamu gak sendiri ngalamin itu loh, coba tengok channel aku, itu banyak banget yang ngalamin. Depression itu cuma bisa dibilang depresi itu kalau udah ganggu fungsi hidup. <tuh> gitu, kalau masih bisa mungkin minor ya depresinya. Hmm. Ada beberapa orang tendensinya depresi itu bersenang-senang tapi ekstrim obat yeah, yeah. gitu, adrenalin rush thank you yeah. so much Kananda semoga Kananda sehat terus Amin. Tama -tama, Tres, juga ya terima kasih sudah memotivasi anak-anak muda <laughs> ini biasa awal-awal semangat kan? Aku lihat sering aku. banget nih kayaknya Dan <laughs> anda thank you Bye bye thank you banget, Res, ya. Kita ketemu di channel aku ya Teman-teman yep. yep. nonton video kita di channel Kananda ya Ganti anakku yang interview yep. <laughs> See you guys Thank see you so much Oke okay, guys itu tadi videoku bersama Kak Ananda Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan Oke okay, see you in my next video Bye bye